Gatot adalah Ta Putra Bima, Warkudara, dengan Dewi Arimbi, Putri Prabu Arimbaka, Raja Raksasa Negara Dani dengan Raseksi Hidimba. Ia memiliki dua saudara lelaki lain ibu, yaitu Raden Anta Raja Putra Bima dengan Dewi Naganini, dan Raden Anta Sena Putra Bima dengan Dewi Urangayu. Saat masih bayi Gatot Kaca dijadikan jago kadewatan membinasakan Prabu Prakona dan patihnya Sakipu, yang mengamuk di Jonggring Saloka karena pinangannya memperistri Batari Prabasini, ditolak Batara Guru. Sebelum diaduk perang, lebih dulu Gatot Kaca dimasukkan ke dalam kawah Chandra di muka dan diaduk dengan berbagai jenis senjata milik para dewa atas jasanya tersebut ia mendapat anugerah dewata berupa tiga pusaka sakti yaitu 1. baju kutang antakusuma 2. kaping basunanda dan 3. sepatu pada kucarma setelah dewasa gatotkaca diangkat menjadi raja negara Peringgundani, menggantikan ibunya ia mempunyai tiga orang istri dan tiga orang putra lelaki. Mereka adalah Dewi Sumpani, berputera Arya Jaya Supena. Dewi Pergiwa, berputra Arya Sasi Kirana, dan Dewi Suryawati dengan putra bernama Surya Kecah. Gatot Kaca mempunyai sifat perwatakan santun, berani, teguh, tangguh, cerdik pandai, waspada, gesit, tangkas, tabah, dan mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Ia sangat sakti. Memiliki ajin narantaka, pemberian resi seta, gatot kaca dapat terbang ke angkasa. Ia juga sering digambarkan sebagai lelaki pemberani sejati, otot kawat tulang besi. Namun dibalik itu ia juga dikenal sebagai lelaki yang romantis terhadap wanita pujaan hatinya. Dan dijadikan simbol cinta sejati yang abadi. Banyak tarian Gatut Kaca Ganderung atau memadu kasir dengan Dewi Pergiwo, istrinya, yang sering digelar dalam acara-acara pernikahan. Tarian Gatut Kaca Ganderung menjadikan sebuah adegan yang fenomenal syarat dengan perpaduan filosofi romantisme juga karya seni tarian tinggi. Seperti dalam adegan pagelaran wayang orang Sriwedari Solo berikut ini Gatut kaca Ganderu memadu kasih dengan Dewi Pergiwo. Artikel dari topopwayanganjawa.blogspot.com dan berbagai sumber. Nyopia Explorer Channel. kami panha deko iru ku Sampai jumpa